Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya perawat Nurse Henrianto Karolus Regar. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan praktek laboratorium mengenai perawatan kolostomi. Nah, perawatan kolostomi ini merupakan tujuan kita untuk membersihkan uh, kantong kolostomi yang sudah penuh agar nanti luka atau keadaan stoma tersebut bisa bersih. Setelah kita tadi menjelaskan e, tujuan dari perawatan kolostomi tadi, teman-teman nanti saya akan menjelaskan tentang persiapan alat, lalu e, prosedur perawatan kolostomi tersebut, lalu nanti teman-teman bisa melihat bagaimana tindakan keperawatan tentang perawatan kolostomi. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang persiapan alat untuk perawatan kolostomi. Nah, yang pertama itu ada kolostomi bag atau kantong kolostomi. Lalu ada satu set uh, perawatan luka. Itu seperti alatnya ada uh, apa namanya nerbeken. Lalu ini kita kom, ya kom ada dua. Lalu ada pingset serurgis lalu ada pingset anatomis lalu nanti ada gunting gunting perawatan luka selanjutnya teman-teman di sini ada uh, nerbeken nerbeken ya lalu ada perlak dan alasnya lalu ada di sini duk atau kain yang ada lubangnya. Lalu ada alkohol swab dan plester, ini ada plester ya. Lalu ada di sini betadin. Selanjutnya di sini ada uh, larutan NaCl 0,9%, lalu di sini ada hand sanitizer. Dan ini ada celemek ya. Selama ini digunakan nanti ketika kita melakukan e, mengganti balutan perawatan luka tersebut. Lalu jangan lupa teman-teman mempersiapkan handsun steril dan handsun bersih, ya. Lalu itu teman-teman ada alkohol swab. Demikian untuk e, penjelasan persiapan alat untuk perawatan kolostomi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tindakan dan prosedur perawatan perawatan kolostomi. Nah untuk perawatan kolostomi ini, teman-teman, eh, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada fase fase terminasi, fase kerja dan fase evaluasi. Ya untuk fase pertama saya akan menjelaskannya yaitu saya akan menyapa si pasien si pasien ini ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan, saya perawat Nurse Henrianto Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan, akan melakukan tindakan perawatan kolostomi di mana tujuannya untuk kantong kolostomi yang ada di, di sekitar bagian perut Bapak ini Nanti saya bersihkan, gunanya untuk bisa lebih bersih lagi dan bisa lebih nyaman lagi Pak Apakah Bapak bersedia Pak? bersedia bapaknya bersedia lalu kita melakukan uh, cuci tangan nanti akan saya jelaskan untuk cuci tangannya ada enam langkah setelah itu teman-teman saya akan melakukan uh, melihat atau mendekatkan peralatan saya dekatkan peralatan lalu saya akan mau membuka uh, balutan kantong kolostominya ya Maaf, Pak. Ya, saya membuka balutan kolostomi Bapak. Nah, yang kita dekatkan itu, teman-teman, mendekatkan e, Nerbeken, lalu mendekatkan Perlak, ya. Apa ya? Nah, setelah kita dekatkan uh, apa namanya alatnya, lalu perleknya sudah kita dekatkan ke sini gunanya untuk supaya tidak terjadi atau rembesan dari kantong kolostomi ini, ya. Kita menggunakan e, sarung tangan bersih. Nah, kalau kita menggunakan sarung tangan bersih, teman-teman berarti kita prinsipnya tidak steril, ya. <tuh> nah, jangan lupa, teman-teman, kalau kita melakukan pemasangan handscoon, kita harus melepaskan perhiasan, jam tangan. Dan alat lain yang kita gunakan di tangan kita. Nah, setelah itu, kita menggunakan larutan NaCl. Ya, kita berikan larutannya itu sebentar. Ya, kita membuka seperti ini. Ya, kita buka. Ini kita berikan cairan. Lalu kita e, basahi ini, apa namanya, perban yang ada di sekitar kantong kolostrum ini. Kita bersihkan, karena nanti di sekitar ini kan pasti ada apa namanya, dilakukan perban ya, artinya si kantong kolostrum ini biar tidak ini, tidak jatuh atau tidak merembes ke tubuh si pasien gitu ya. Kita bersihkan, ya, ini juga kita buka. Oke, okay, kita buka. Setelah kita buka ini, teman-teman, kita buang kemana? Kita buang ke tempat tong sampah, ya. Kita buang ke tempat tong sampah. Ini biasanya sudah penuh, ya. Sudah penuh. Ya, kita buang ke sini ke tong sampah. Setelah itu kita lakukan ngapain? Jadi ini kita letakkan di sini juga. Kita buka sarung tangan kita. Lalu, kita cuci tangan, ya, setelah cuci tangan, kita menden, melakukan uh, pemasangan handgun steril, ya, pemasangan handgun steril, itu, untuk pemasangan handscun steril ini teman-teman harus tahu prinsipnya dia prinsipnya steril ya jadi ada handscun right kanan lalu lalu ada handscun kiri ya kita pasang dulu yang handscun sebelah kanan ya ini dia kita pasang seperti ini Nah, jangan sampai terkena ya, terkena sentuhan ya. Lalu kita ambil yang sebelah kiri, yang sebelah kiri berarti ya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman kita sudah bisa pegang ya, karena kita sudah memasang handscoon yang sebelah sebelah kiri. Oke, okay. kita pastikan jangan sampai ada uh, lipatan atau mungkin handscoon handskunnya kepanjangan ya setelah itu kita membuka peralatan yang steril ini ya peralatan yang steril ini kita anggap uh, tempatnya steril ya Ini biasanya ada tempatnya, oke. Lalu kita ambil uh, pingset anatomis dan cirurgis. ya. Lalu kita... masukkan kasa kasa yang steril ini ya Oke ini teman-teman kita buat alasnya di di lubang kolostomi ya kita buat seperti ini gunanya apa gunanya untuk tidak terjadi uh, rembesan atau kotoran yang di lubang kolostominya ini tidak merembes ke tubuh pasien ya setelah itu teman-teman kita berikan larutan NACL secukupnya lalu kita berikan obat betadin. ya metari di sini kita tuang secukupnya Oke Jadi kita pertama kita bersihkan dulu nah, kita peras dulu Oke Nah begini teman-teman ya kita bersihkan dari dalam ke luar ya, dari dalam keluar. Oke, okay. kita tarik. Kita tarik ya. Artinya yang dalam ini kita harus kita keluarkan seperti ini, kita tarik ya. Agar uh, kotoran yang sudah kita tarik seperti ini, dia tidak menempel lagi ya. Oke. Okay. kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu kita buang ke ke bengkok ya. Lalu kita kita ambil lagi. Ya. Kita ambil lagi kasanya. Kita pres lagi. Lalu kita keringkan lagi ya. Ini kita mengeringkan. Ya sama prosedurnya seperti tadi. Oke, kita bersihkan, kita keringkan. Lalu ini kita buang ke bengkok atau nerebeken. Setelah itu teman-teman kita lakukan menggunakan uh, betadin ya, menggunakan betadin ini. gunakan cairan metadin <tuh> <tuh> Oke, ini betadinnya di kom satu lagi ya. Komnya ada dua. Oke. Lalu, kita bersihkan. Oke. Sampai kering, ya. Jadi, sampai kering. Nah, Setelah itu, teman-teman, kita lakukan... Uh, kita ambil lagi untuk yang keringnya ya, kita keringkan. Oke, kita keringkan. Setelah kering, kita lalu memberikan obat ya. Ini ada jing salep. Jadi kita kita oleskan ya, kita oleskan. Anggap dioleskan ini, ya, ada jing salep, atau bisa menggunakan, eh, apa namanya ini, kasa steril ya. Nah, tergantung gimana teman-teman menggunakannya. Oke, setelah itu kita melipat ini melipat uh, duk bolongnya lalu kita simpan ya lalu teman-teman setelah itu kita kita pasang colostomibeknya ya kita pasang colostomibeknya setelah ini sudah bersih, teman-teman. Kita pasang kolostomi bag atau kantong kolostomi di sekitar lubang stomanya ini, ya. Oke. Jadi ini kantong kolostominya, teman-teman. Oke, tunggu ya. Oke. Ini dia kantong kolostomi atau kolostomy bag yang teman-teman sering lihat. Lalu ini ada penjepitnya ya. Penjepit nanti ketika uh, kantong kolostomi ini sudah kita tempelkan, kita lengketkan. Ini pastinya kan uh, ada lubangnya kan? Ada lubangnya. Jadi pasti, apa namanya? Pesies yang dikeluarkan si pasien ini bisa tumpah ke tubuh pasien ya. Makanya kita kita uh, tempelkan atau kita lengketkan ini ya, kita jepit ya. Oke. Okay. Yang pertama teman-teman ini ada uh, yang harus kita buka ya, yang harus kita buka. Jadi, yang pertama itu memang kita ukur dulu ya, kita ukur uh, sesuai lebar lebar dari lubang uh, kan, uh, kolostomi ini ya. Oke, okay, sudah kita ukur, sudah sesuai. Lalu kita buka ini, ya. Kita buka, nah, kita menempelkan seperti ini, ya. Kita tarik ini, oke. Kita tarik, nah, sudah kita tempel lalu ini kita buang ke nerbeken oke nah seperti ini teman-teman ya kalau sudah dilakukan pemasangan kantong kolostomi ya seperti ini sudah terpasang ya pastikan ini harus kencang ya harus kencang agar nanti teman-teman dan si pasiennya merasa nyaman ya ketika nanti si pasiennya BAB si pasiennya nanti merasa nyaman ya tidak keluar pesesnya ini oke Lalu ini kita pai, kita kita uh, kita jepit ya. Kita jepitnya seperti ini, kita buka dulu ini. Lalu kita Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ya, nanti seperti ini dia kalau sudah kantong kolostominya terpasang dan kita kita klaim kayak gini ya atau kita jepit. Oke. Setelah itu kita ngapain teman-teman? Setelah itu kita kalau misalnya ini perlu di di plester, kita harus plester ya. Siapa tahu nanti dia uh, tidak kencang ya. Jadi kita perlu plester. kita gunting sesuai kebutuhan ya. <tuh> Oke. Okay. Jadi ini gunanya untuk meng mengencangkan agar kantong kolostominya tidak lepas. Oke. Okay. Di sini saja. Ya, Nah, itu memang tergantung kita ya agar si pasiennya merasa nyaman nantinya ketika selesai dipasang e, kantong kolostomi ini, ya. Setelah itu sudah selesai kita lakukan. E, Pemasangan kantong kolostomi dan perawatan kolostomi tadi, setelah itu kita membereskan alat ya. Kita lepaskan sarung tangan kita. Lalu ininya kita kita ambil, kita simpan. Kita letakkan di sini juga boleh. Setelah itu teman-teman, kita Maaf ya, Bu ya. kita rapikan, si pasiennya, ini kita apa namanya sampah yang ada di <tuh> nerebeken ini, kita buang ke tempat tong sampah ya kita buang lalu ini kita letakkan di sini ya, ini juga ya setelah itu apa teman-teman, yang kita lakukan adalah setelah selesai melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan ya. Jangan lupa kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Ya. Oke. Setelah selesai melakukan cuci tangan, kita pasien eh, terakhir ya. Pasien terakhir itu setelah pasien kerja, kita evaluasi pasiennya ya. Kita evaluasi Bapak saya sudah selesai melakukan perawatan kolostomi dan mengganti kantong kolostomi Bapak. Bagaimana perasaannya, Pak? Nah, perasaan Bapaknya katanya e, merasa nyaman, merasa lebih enak karena sudah diganti kantong kolostominya, ya. Setelah kita lakukan e, evaluasi, baik Bapak, saya di sini sudah selesai melakukan perawatan kolostomi dan melakukan pemasangan kantong kolostomi Bapak. Jika nanti Bapak membutuhkan bantuan saya bersedia, Bapak silahkan menekan tombol yang ada di sebelah Bapak ini, tombol bel yang disediakan rumah sakit. Jika nanti Bapak perlu, saya akan segera datang, ya. Baik Pak, demikian yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak.